Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum sini Muhammad. teman uh, Kecuali lagi dengan salam Sadi di sini, di Jaya, Teman-teman, semoga kita semua tetap dalam Pak Ahmad Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala uh, Pada kesempatan kali ini Yang akan kami bahas mengenai Sensor uh, Kabut Asap ataupun uh, Gas ya, secara umum Seperti itu Bentuknya seperti ini teman-teman ya Teman-teman bisa lihat juga Di Etasir di sebelahnya Oke okay. Ini MK2, teman-teman. Ya, MK2, ya, bentuknya seperti ini. Uh, di sini cukup simple. Kenapa kami bilang cukup simple? Uh, selain sensor, di sini hanya ada LED. Ya, alhamdulillah ya, ada LED. Untuk powernya ya, jadi tahu kalau ini uh, pemasangan apa power supply nya tidak terbalik seperti itu dan ini ada indikator kalau dia mendeteksi gitu dan ini adalah IC LM393 ya kalau nggak salah ini adalah komparator teman-temannya sudah ada apa pengaturan penyamaan sensitivitasnya seperti itu Oke okay. bentuknya kurang lebih seperti ini dan ini out outnya uh, ada dua versinya ada yang analog mungkin yang analog ini untuk yang ini ya untuk yang apa untuk yang uh, adc nanti ya jadi yang analog ini mungkin langsung dari sensornya seperti itu tanpa melalui kok fokusnya susah ya tanpa melalui ini tanpa melalui komparatornya seperti itu nah ini. Ya, ini ini ada A0 ini analog dari langsung dari sensornya ya ini jalurnya langsung dari sensornya kalau yang digital keluar dari komparatornya seperti itu kita akan cek semuanya kita cek uh, bukan gelombangnya ya mungkin tegangannya saja seperti itu nanti uh, berapa keluarannya nanti teman-teman mau pakai yang analog atau digital ya terserah seperti itu Nah, kalau yang ini, kalau yang ini sudah uh, ada I2C nya ya seperti itu. Jadi out nya sudah diolah di, di komparasi, dikalibrasi di atmega 8 di sini ya di mikrokontroler ini. Cuma menggunakan yang ini agak susah sih, agak ribet gitu. Karena uh, data tidak langsung keluar dari sini. Kita nggak bebas seperti itu. Karena harus melalui kalibrasi yang ada di sini. Yang ini yang lebih lebih enak teman-teman seperti itu. Oke, okay. kita akan cek. Uh, menggunakan ini ya kita akan cek tegangannya saja yang analog dan digital mudah-mudahan bisa semua ya yang digi, apa analog digitalnya jangan sampai terbalik teman-temannya untuk min plusnya itu seperti itu dan ini eh, sepengalaman kami ini harus ditunggu ditunggu ya Sampai ini hangat lah seperti itu, karena cara kerjanya memang seperti itu. Nah, ini sudah menyala powernya. Oke, okay. ya, tunggu beberapa menit, nanti ini akan akan hangat seperti itu di kelas ini, baru dia bisa mendetek. Sementara itu, kami akan menyiapkan untuk uh, melihat isinya dari tegangannya ini. Ya, uh, kami akan pakai avometer ini. pakai yang DC ini komparator masih ya jadi e, nilai tegangannya berapa begitu kita belum bisa memastikan ya ini sudah hangat ya kita cek e, kita cari tegangannya dulu sebentar ya e, kita cari groundnya groundnya di sini yakni groundnya oke okay. seperti ini kemudian yang negatifnya kita taruh di yang analog dulu lah seperti itu cuma ini yang digital kok ikutannya ini hangat teman-teman ya ini sudah mulai hangat teman-teman yang digital saya tutup dulu begini. Ini yang analog ya, jepit begini. Ini langsung satu ini. Agak ribet ya kalau ranggapannya kurang nih. Oke sudah dijepit. Oke apakah? keliru di sini atau di mana. Oh, nilainya ini langsung 2,6 volt DC, teman-teman. Gasnya di sini eh, kami akan menggunakan di korek api ini ya. gas ini ya. Oh. Tegangannya naik, teman-teman ya. Jadi dia analog ini sudah sudah kedetek ya seperti itu jadi kalau dia ada gas ya dari gini gas ya dia tegangannya naik seperti itu Oh itu, itu. tegangannya naik sampai hampir 4 seperti itu Oke saya nyoba-nyoba nyeting di kalibratornya ini di apa trimportnya ini ya ini Oke. <tuh> Karena begitulah fungsi komparator ya, dikomparasi begitu. Nilainya kecil itu ya. Kita tembak lagi dengan gas. Oh, naiknya cuma 0,9. Kita coba pakai tegangan yang cukup tinggi, kita volkan ke kanan. Dan ini hangat, teman-teman ya. volkan ke kanan itu 2,7 berarti ting apa? Oh, ya, ini sampai Uh, hampir 5 teman-teman ya, hampir 5 volt ya. Ini kami kami kami naikkan ya. Kami naikkan di ke sini. 2,7 berarti 0,3 0,3 sampai ke 4 4 berapa tadi itu? sampai 48 berarti naiknya eh uh, dua sekian teman-teman ya naiknya cukup tinggi ya berarti mending ini di, di ke kanan aja ya kalau nanti ada proyek begitu jadi uh, ringnya itu jauh lah seperti itu sehingga kalau ringnya jauh kita bisa dengan leluasa memprogramnya seperti itu oke okay. itu nilai normalnya atau idle tengahnya 2, sekian. Oke, ini yang analog, teman-teman. Bagaimana kalau kita nyoba yang digital? Apakah yang digital tuh keluarannya tegangan atau apa seperti itu? Ini panas, teman-teman. Ya, -teman, dan ini normal seperti itu. Ya. Tuh, oh, yang digital itu keluarannya seperti ini. Ini harusnya pakai gelombang ya untuk mendeteksinya yang digital itu tidak keluar tegangan ya tapi dia semacam sinyal pulsa begitu. pakai detek ya memang harus pakai ini ya pakai uh, osiloskop ya jadi ini hangat teman-teman ya jadi eh uh, Ini langsung tadi ya. Coba ini pengaruhnya apa sih kalau pakai yang digital? Ya, ini keluarannya dari komparator kalau nggak salah teman-teman. Agak -teman. detek ya karena memang ini analog ya digital oh ya, memang harus harus pakai apa uh, alat ukur untuk yang digital teman-teman ya. Tapi yang jelas pakai yang analog uh, Teman-teman bisa bebas kalau mau morogram ya pakai yang analog seperti itu. Oke, yang analog. Oke yang ini teman-teman. Nah ini. Mending ini dikanankan di teman-teman ya, Seperti tadi ya Ya, ya langsung ke detik Sampai 4 lebih ya 4,8 tertingginya Dan ini lebih mudah ya Karena ringnya cukup Jauh seperti itu Oke uh, untuk analisa manual ya Manual ya belum-belum pakai alat ukur yang digital atau analog ini ya mas ya Cukup sekian dulu teman-teman ya Jadi ini hangat ya Kondisi hangat ini Seperti itu hangat suhunya berapa Kita cek suhunya hangatnya itu suhunya berapa sih Seperti itu Oh ini suhunya empat puluhan ya empat puluhan derajat seperti itu suhunya ya empat puluh derajat kurang lebih teman-temannya dan uh, cukup siang dulu ya dari kami ya untuk analisa sensor ini semoga bisa manfaat dunia harap buat teman-teman kami akhiri uh, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh